Okey dah start. Okey nama saya Timmy. Abang nama apa? Zul. Zul Keith Smile. Okey, Abang Zul. Hai ini nak uh, kongsi tu Alra Paints punya testimoni. Boleh tak abang share lepas pakai Alra Paints apa problem yang dah selesai uh, pakai? Okey, uh, Masalah yang paling utama setiap kali pagi, setiap kali bangun pagi sel semua. Mesti ya walaupun dah ambil apa ni suplemen dah uh, makan banyak apa ni bahan buah uh, vitamin C tapi masih eh, tak ada uh, sangat perubahan yang ketaralah kan so, lepas tu ada juga masalah hari kaki kebas sebelah uh, kiri dekat motosikal juga uh, kita ya ya motosikal pun kadang-kadang kita naik motosikal ni pakai selipar aja kan dekat dekat rumah aja tinggal slipper tu kat bawah hmm. tak terasa macam kita tak pakai slipper waktu tu kan hmm. jadi rasa macam ish, ah, terasa hati ish, apa perubahan apa masalah aku ni rasa hmm. dalam hati kan aku ni hmm. anak hmm. kecil-kecil lagi kan duduk fikir dalam hati ada masalah kesihatan macam ni kemudian timbul lagi satu masalah jadi frozen shoulder pula hmm. ah bertambah lagi saya eksatnya rasa kan pergi jumpa doktor di government hospital kan jumpa dan, dan nasihatkan saya supaya buat fisioterapi tapi tak ada tindak balas yang positif sangat kan awak ada tengok sincere juga kan ya selepas tu pergi jumpa sincere kan ada tindak balas tetapi selepas berapa lama Berulang balik, jadi balik masalah Kan Jadi kemudian diperlakan oleh kawan uh, Zarymah ni Dia Pakar Dia eh, ceritalah tentang kebaikan ni apa semua kan Tak apalah Tawakal ajalah kan Dia fikir Aku ni ada anak-anak Kan Nak sarah anak bini lagi kan Apa-apa pun Kalau pesakit Lepas tu susah kan. Jadi kita kena hati positiflah nak recover balik kita punya kesihatan ni. Cuba. Lah, kan. Jadi dalam masa perubahan tu ambil masa yang paling ketara paling awal perubahan sesemua di waktu pagi tu. Hmm. Kan. Pendah tak, tak pakai, ada dah. Pakai seluar aje boleh sesama boleh okey kan. Pelik kan rasanya. Kan? <tuk> itu yang rasa alhamdulillah. Hmm. Kan rasa Walaupun pakai seluar, tetapi perubahannya banyak dan selepas lagi beberapa minggu kaki pula rasa makin rasa pergerakan pun rasa macam uh, selesa kan Kebas-kebas pun makin kurang kan Lepas tu frozen shoulder pun dah sebelum ni sampai kalau t-shirt macam ni tak boleh pakai Terpaksa pakai kemeja sebab nak butangkan baju kan? tangan naik Sebab tak tangan tak, tak, boleh naik. tak boleh naik Tak boleh naik sebelah tangan sekarang ni oh, Sekarang ni Alhamdulillah Tengok boleh angkat <laughs> macam ni kan Sebelum ni Macam nak nangislah, Sampai terpaksa tangan sebelah lagi Support angkat untuk nak buat apa-apa kan hmm. Ya Allah kata ish. Kenapa boleh macam ni? Tiba-tiba kan? Eh? Tiba-tiba sebab Uh, kesan dia sebab banyak menggunakan tangan kanan saja untuk buat pergerakan Tangan kiri kurang buat kerja yeah. uh, Itu dia tak seimbang kan, Pergerakan penggunaan semasa kita buat kerja ni hmm. Jadi Itulah kesan tidak balas yang punca dia jadi tu Ah uh, rasa Alhamdulillah lah yes. kan, Kesan tidak balas yang positif kan Jadi siapa yang masalah tu saya sharekan cubalah share dan boleh share sharelah kan okey cik abang ya okey yeah. okey